Minasan, konbawa no channel Oke okay, minasan, o Nah kembali lagi nih di kamis ini Kita akan lanjutin Udah kita bahas di hari Atau di minggu kemarin nih nah, Minggu kemarin kan kita membahas istilah-istilah atau slang istilah gaul yang ada di internet ini dalam bahasa Jepang dan kemarin kita sudah bahas beberapa untuk hari ini nanti akan kita lanjutin ya Minasang tanpa berlama-lama lagi langsung kita bahas lanjutannya ya yang pertama ada messitero tero itu maksudnya adalah yang berasal dari messi messi itu berarti bisa diartikan makanan terus tero itu adalah teror Maksudnya apa sih, Messi Nah, itu adalah orang-orang yang suka ngepost foto makanan di sosial media nih. Jadi mereka meneror orang-orang lapar lewat sosial media dengan foto-foto makanan. Apa biasanya? Terus juga ada yang orang suka, um, misalkan malam-malam ngepost uh, makanan. Nah, itu namanya, orangnya disebut Messi Lanjut yang kedua, yang selanjutnya ada yang namanya. K -Y, K y K Y kalau di Indonesianya nya K nah K itu adalah cookie yomenai jadi K dan Y ya K -nya itu cookie yang berarti uh, udara atau mood dan yomenai itu yang berarti tidak bisa membaca. Jadi ky atau cookie yomenai itu diartikan tidak bisa membaca mood atau tidak bisa membaca situasi. Jadi contohnya gini, misalkan kalian ada pernah kan, misalkan uh, kalian di grup nih lagi ada bercanda-bercanda, tiba-tiba ada yang satu orang yang nyeletuk coba itu bikin mood satu grup itu hilang terus mood uh, satu grup itu jadi krik krik gitu jadi nggak uh, mood lagi nah itu namanya orangnya yang suka penghancur mood grup itu namanya ky atau cookie idiomena oke okay, lanjut lagi yang selanjutnya adalah enjo enjo nah enjo itu apa minasan enjo itu adalah orang yang sedang hot Dibicarakan di media sosial, gitu jadi enjoy itu uh, berapi-api. Gitu, orang yang bisa diartikan berapi-api. Maksudnya di sini, uh, orang yang sedang hot-hot diperbincangkan, manipan smart diperbincangkan di media sosial. Tapi di sini, konteksnya uh, enjoy itu untuk orang yang dibicarakan dalam hal negatif, gitu, yang digosipin musim. Misalkan ada artis yang lagi ada gosip jelek, gitu. bisa dikatakan, oh, enjoy gitu. Yang terakhir, kita ada Zutomo. Zutomo. Zutomo itu juga merupakan singkatan, yaitu dari Zuto dan Tomodachi. Zuto sendiri berarti selamanya, atau forever, forever. Zuto, Tomodachi itu ada yang berarti teman, jadi teman selama-lamanya, atau bisa disebut best friend forever. Itu biasanya, kalau kalian lagi satu circle gitu, itu kan bisa. Dia, oh, kalau ada captionnya Zutomo, kalau di Jepang, kalau di sini kan BFF gitu ya, best friend forever. Nah, kalau di Jepang ada Zutomo. Nah, mungkin kalian, kalau uh, ngepost sama teman-teman kalian gitu, bisa pakai hashtag. Kalau pengen nge Jepang gitu, bisa pakai hashtag Zutomo. Gitu ya, Minasan? Oke, okay, itu tadi yang terakhir, Minasan. Kita udah uh, uh, tambahin lagi empat uh, istilah atau istilah gaul uh, mengenai internet dalam bahasa Jepang. Nah, mungkin kalau kalian uh, pengen kita tambah lagi istilahnya, mungkin kalian bisa komen di bawah. Nanti biar kita lanjutin, kalau nggak komen ya, berarti kita lanjutin gitu, Itu situ, Itu yang Minasan. Untuk video kali ini, kita akan ketemu lagi. Tiang hari Kamis dan Sabtu Pukul 6 sore Hanya di Kisaki Giko Channel Dan selalu Shinji tegurene Kiseki ga Adeh masuk